Oke kembali lagi bersama Arumoto Vlog Jadi untuk di video hari ini tuh kita harus mau nge-review ini Suzuki DRZ 400. Ntar ngambil hp dulu. Nah jadi ini dia. Ini tuh Suzuki DRZ 400. Kayaknya ini mah yang tipe SM atau yang super motonya. Karena kelihatan dari ini nggak ada kickstarter. Dia cuma elektrik starter doang kan biasa kalau motor nggak ada kickstarter tuh identik buat motor aspal kayak kayak sama the Tracker kan beda kayak kan versi trail the Tracker kan versi versi al, apa versi aspalnya dan kalau untuk kayak kan double starter elektrik sama kickstarter sedangkan the Tracker kan cuma elektrik doang nggak ada kickstarternya jadi kayaknya ini mah yang tipe sm kalau nggak salah ya soalnya lupa juga tadi nanya mau nanya apa tipe apa lupa karena untuk drz tuh ada empat tipe ada yang 400 400 E S sama 400 SM dan ini kayaknya 400 SM. Eh, apa 400 SM ini kita ngereviewnya di kampus di parkiran kampus Unpas tuh kampus Aing sih ini mah tapi sepi karena nggak tahu masih online nggak tahu sampai sekarang kenapa masih online padahal tempat lain udah pada offline Oke kita lanjut jadi untuk spesifikasinya itu kalau motor ini itu mesinnya 400 cc atau 398 cc kalau dibulatin jadi 400 cc. Terus 4 klep DOHC. Untuk sistem apa? Bahan bakarnya ini masih pakai karburator. Nih. Jadi masih karburator. Karena ini keluaran kalau enggak salah tahun 2005 sih kalau yang tipe SM itu. Kalau yang tipe 400 biasa itu dari tahun 2000. Dan motor ini tuh dulu pernah dipasarin resmi di Indonesia, tapi nggak tahu kayaknya berhenti, berhenti dipasarin, nggak tahu kenapa. Ini motor udah di ini sih, udah lumayan di modif untuk aksesorisnya juga dan harganya juga lumayan aksesorisnya ini. Contohnya ini kayak ini, kita mulai ini, handguard. Ini handguardnya kiri kanan, pakai Barkbuster, Barkbuster, aduh. Tidak ingin kelipat tuh. Bark buster, ya harganya. Kalau bark buster tuh, kisaran 2 jutaan lebih lah. Handguard doang itu, cuk, kiri kanan. Kalau untuk handle ini, di kiri kanannya pakai Zeta. Ini Zeta, kiri kanan. Terus, kalau untuk knalpotnya, ini tuh pakai Akra Profik. Cuma labelnya nggak ada, kayak udah dicabut kayaknya labelnya. Knalpotnya pakai Akra Profik. Terus kalau kaki-kaki kayak ini masih full full original kaki-kakinya. Untuk velgnya kayaknya masih full bawaan. Kalau bannya. Ini makanya apa ya bannya. Batlux ukuran yang depan ukuran 120 per 60 Yang belakang. Sama kan batlux. Iya batlux juga yang belakang. Cuma ukuran. Ukuran berapa ini mana 140 oh 160 jadi yang belakang ukuran 160 per 60 juga dan untuk dekalnya ini dari Dirt Heroes Dirt Heroes Graphic nih cuma ini agak kotor cok maaf mohon maaf soalnya tadi di bawah hujan di daerah ciamplas ke bawah hujan tapi nggak tahu ke atas ini kering nggak tahu kenapa hujannya setengah setengah ngelag mungkin karena jaringan jadi ini dekalnya tuh konsepnya ngikutin apa ya Biasa kalau kalian ngeliat tuh nose art ini moncong hiu di pesawat tempur, pesawat tempur zaman-zaman dulu itu kan ada. Seni-seni seni, -seni, seni nose art kayak gini kan. Yang di moncong depannya itu gambar moncong hiu, digambarin moncong hiu kayak gini. Jadi konsepnya tuh ngikutin kayak gitu. Tapi warnanya full hitam, hitam abu-abu. Hitam abu-abu merah, campur merah, campur putih lah. Kalau untuk headlamp depannya nih udah make daymaker Iya, dalamnya udah dikasih daymaker tapi nggak tahu ini kayaknya satu set sama reflektornya atau enggak nggak tahu. Pokoknya lampu depannya udah pakai daymaker. Ini lumayan terang sih daymakernya. Terus jalur roda, ini jalur roda pakai diganti juga pakai aftermarket tapi nggak tahu merek apa. Jalur rodanya nggak pakai frame slider, cuma jalur roda doang depan belakang. Sama ini engine guardnya yang bawah di karbon cuma yang kiri kanan doang kalau untuk yang bawahnya tetap aluminium ini ada tiga jadi terpisah jadi tiga bagian engine guard ini karbon kiri kanan sama aluminium terus apalagi yang dimodif stang kalau stang nggak tahu ini makai merek apa ini ada kelihatan gak mereknya oh jadi kalau untuk stangnya ini bawaan tapi bawaannya merek rental udah bawaan dari drz nya merek rental Terus untuk sakelar kiri kanannya Maori ini masih bawaan cuma kalau speedometernya ini nggak tahu di, diganti nggak soalnya udah full digital dan dia apa berwarna-warna biru nggak tahu diganti atau enggak Terus terus apalagi ini nih yang unik jadi tutup olinya tuh dirangka cuk nih tutup oli mesinnya dirangka pakai Zeta jadi enggak ada di bawah sini atau di sebelah kiri nggak ada jadi ngisi olinya tuh dari rangka sini unik kan <gifat> makanya tadi apa kemarin pas make ini tutup buat apaan anjir aja mikir mikir apa pertama mikirnya teh mungkin buat air radiator ngisi air radiator ternyata katanya buat apa ngisi oli cow di rangka ngisi olinya dari rangka anjir unik memang motor terus apa lagi swing arm mah USD semua bawaan masih bawaan Terus lampu belakang juga ini masih bawaan juga. Kalau lampu senya nggak tahu, kayaknya udah diganti. Soalnya udah model smoke sih. Kalau model smoke, kayaknya mah udah diganti. Terus ini masih pakai spakbor semua karena emang cakep sih pakai kalau pakai spakbor nih motor. Terus ini ada tambahan behel besi juga buat apa sih namanya? Barang buat ngikat-ngikat barang. Untuk selebihnya itu masih part-part ori semua. Cuma paling di karbon kayak misalnya ini cover master rem terus cover knalpot sama cover apa kaliper sama piringan belakang itu di karbon ini monosoknya juga masih bawaan semua karena nggak perlu diganti udah bagus ngapain diganti juga cukup <laughs> spion juga ini masih bawaan masih orinya kotak bulat jadi kesannya tuh emang kesan apa ya jadul gitu Kan jaman zaman dulu kan spionnya kotak kayak gini kan gede Untuk tarikan mesinnya mah jangan ditanya 400cc Jadi udah tau lah ya larinya kayak gimana Dan udah tau lah mesin-mesin Suzuki itu kayak gimana Mesin Suzuki udah terkenal dengan itunya lah Untuk posisi ridingnya tuh ini enak Nyaman Kemarin pas NR tuh nyobain Apa ya Posisi ridingnya tuh enak, ini kalau dipakai jalan jauh tuh nggak akan capek kayaknya ini, karena emang konsepnya ini buat touring sih, super moto touring dibikinnya. Jadi pakai motornya itu dibawa santai enak, dibawa ngebut enak, apalagi dibawa jalan jauh. Cuma ya itu sih permasalahannya. Kalau pakai ini, kaki tuh berasa kayak apa nih, di sebelah kompor gitu. Karena hangat. Ya iyalah soalnya kan mesinnya 400cc co. Jadi panas Cuma ya wajar sih Asal enggak over it aja Kalau untuk harganya itu motor ini tuh Kayaknya bekasnya kisaran 50 sampai 80 jutaan Itu tergantung kondisi mungkin sama Surat-suratnya Pokoknya kisaran segitu 50 sampai 80 jutaan tergantung kondisi Dan surat-suratnya Dan motor ini tuh kapasitas tangkinya gede ini tuh 10 liter, nih, sampai bawah tankinya sini. Kapasitasnya tuh 10 liter, karena emang mungkin buat konsepnya emang buat touring, jadi harus tanki besar. Karena kalau tanki kecil, nggak enak buat touring, cok, bolak apa, harus singgah-singgah ke pom bensin terus. Kalau untuk kapasitas oli mesinnya mah sama, tetap 2 liter. Karena kan kapasitas apa kapasitas di atas 150 cc, jadi kapasitas olinya tuh 2 liter. Dan mungkin sekarang kita coba cek sound knalpotnya. Ini kenalpotnya adem sih suaranya. Kalau di RPM bawah dia nggak terlalu ini, cuma sekali digeber juga telinga. Ini coba. Kedengaran sih ke nggak? Kedengaran gak ya sih kalau pakai mic kamera ini? Tapi jangan terlalu digeber juga. Tapi nggak apa-apa sih, soalnya kampusnya sepi juga kosong. Udah nanti kita paling test ride aja, biar bisa dengar suaranya. Karena suaranya kalau digeber lumayan keras juga. Oke, okay, jadi sekarang kita lanjut test ride sebelum keburu hujan, karena udah mulai mulai mendung. Dan kayaknya kita test ride-nya ke yang sepi-sepi se, apa sepi-sepi lagi apa sih dekat-dekat aja karena kalau kasih ke kasi Afrika pasti macet cuy Kita bikin ribut di kampus anjir Mana suaranya gede lagi Ayo hey, pak Untung diizinin masuk Kemarin-kemarin mah gak diizinin Karena masih offline Kamera terlalu ke bawah gak? Enggak ya Ini nyaman sekali anjir apa posisi ridingnya, handlingnya juga enak, ringan. ya meskipun bobotnya agak berat. kita test ride ke mungkin motor Ciamplas, Ejon eh, Ciam plus Deng. ini aja lah Pasupati. kan kita pulang ke sana. nanti kita pas lewat Pasupati terus naik. Naik ke atas Berarti Eh dompet tadi udah kan Benar udah Berarti kita lewat Jam pelas, bener Ciwok Lewat ciwok Terus belok kiri Nanti muter di ujung Kita naik ke pas pati ba ba, -ba, -ba. biasaan pakai 150 jadi pas pakai 400 tuh rasanya enak bisa anjir tarikannya torsinya juga ini gede kalau nggak salah tuh 34 34 atau 35 NM gitu torsinya jadi ya cukup gede lumayan gede bukan cukup lah ya iyalah enggak gimana nggak gede empat 400cc anjir Ini speedonya belum jalan, nggak tahu belum dikonekin atau gimana, belum di atau diatur. Karena ini motor juga baru jadi sih, baru jadi, terus jarang dipakai juga, cuma buat pajangan. Jadi ya udah. Tadinya mau nge-review kayak 450, cuma kayaknya lebih ganteng ini sih, lebih ganteng DRZ. <laughs> ah maksudnya ya sama-sama langka juga sih kayak 450 juga, tapi ya lebih senang ke inilah DRZ. DRZ 400 Kesannya tuh jadul Jadul tapi cakep anjir Rapih ya? Kalau yang hobi-hobi trail jadul mah Pasti lihat ini Wah. tuh Wah Tarikannya tuh enak Enak para anjir uh, Aik salah jalur anjir selesai lewat sana tadi mah Iya bener Biar ya udah nggak apa-apa, udah terlanjur juga. Macet, Cok. Macetnya lampu merah sih ini. Bukan macet naon, macet apa gitu, bukan. Macet lampu merah doang. Uh, suaranya. Ting, tring. Padet suaranya di sini tuh sejuk pohon-pohon gede kan kesannya tuh kayak gimana gitu kayak berasa jadi dilan anjir <laughs> sejuk emang sejuk parah di sini biarpun panas juga gak akan kerasa sama-sama tetap sejuk biarpun panas juga semuanya macet, tapi enggak tahu di Cemplas. Cemplas juga kayaknya macet sih. Sama di apa? Pasupati. Kalau Pasupati ke arah tol sana udah pasti sore apa mulai siang menjelang sore itu udah pasti macet. setaya <laughs> belum. Amin, amin aja dulu, aminkan aja dulu. Apa sih yang enggak mungkin ya kan? lewat sini tuh enak. Apa ya, sejuk gitu. Tapi kalau siang lewat sini mah panas, ya. Eh? <laughs> kalau sore mah sejuk. pangan gas ibu ditutup lagi terasan mah oh dibuka deh ada yang lari-lari soal itu Grand ditutup soalnya ada tali-tali apa tali pembatas gitu nah udah lama ditutup ini mah masa ditutup lagi ini lampu senya semua hidup cuma speedometer aja sih yang belum connect belum jalan selebihnya mah hidup Eh sama klakson, klakson belum Karena ya spare partnya motor ini juga lumayan susah anjir Suzuki DRZ ini Lumayan susah spare partnya Satpol PP Gak tahu ada razia atau apa Ini mah tempat-tempat demo Kalau demo mah sini, di depan gedung sate Jadi kalau ada demo Jangan coba-coba lewat sini Pasti macet, mending putar jauh, cari jalan lain. Nggak boleh dipakai willy-willy, ini motor jangan ntar. Aing digantung depan pagar rumah, ntar digantung sama yang punya. Kalau aing pakai willy, karena aing juga nggak bisa willy sih. Nggak boleh, ini motor kesayangan ini, ketahuan willy mampu saing. kalau untuk kaki-kakinya apa suspensi depan belakang agak keras sih agak keras ya mungkin sengaja disetting buat aspal makanya dikasih agak apa dikasih agak keras kalau terlalu empuk di aspal kayak enak mantul-mantul Pemandangannya bagus, kan? Kalau dari sini, itu apa lagi? Bunga jatuh di jalan ini. Kalau pakai jalan jauh, enaknya jauh. Kalau pakai jalan jauh. Bandung, akhirnya Aing ke Bandung lagi. Setelah sekian lama Aing kangen Bandung. Tapi udah gak kuliah dek udah lulus. mau ngapain? Tapi nggak apa-apa sih, nggak ngapa apain juga di Bandung. Yang penting ke Bandung ya kan. pengen nggak macet di sini anjir biasanya emang macet jam segini udah mulai macet biasanya itu apalagi ini hari Sabtu weekend tapi tuh pengen nggak terlalu apa nggak terlalu macet di sini kalau macetnya tuh anjir jalannya satu bisa apa satu safety, satu safety itu kalau mobil motor apalagi susah kayak ah, Maksudnya susah nyelap nyelipnya gitu motor karena padat kan Jadi mungkin sampai di sini aja video review dan test ride-nya DRZ 400 Suzuki DRZ 400. Ditunggu video-video selanjutnya. See you next video.